KABAR TOYOTA BAKAL ROMBAK INNOVA jadi mirip SUV Tak hanya Avanza, kabarnya Toyota Astra Motor TAM, selaku agen pemegang merek Toyota di Indonesia juga akan ikut mempermak abis Toyota Innova. Bahkan dikatakan Innova terbaru tidak akan lagi menjadi kendaraan MPV, multi-purpose vehicle, melainkan diubah menjadi mirip sport utility vehicle alias SUV. Innova akan major ceng perubahan besar-besaran, mirip SUV, ujar sumber yang enggan disebutkan namanya kepada kami. Kalau mau beli Innova yang desain MPV mending tahun ini, tahun depan sudah berubah, katanya. Tentu kabar ini sangat menarik mengingat generasi kedua Toyota Innova di Indonesia diperkenalkan pada 2015 dengan perubahan pada platform dan mesin diesel terbaru. Jika melihat penjualan mobil pada Agustus tahun 2021, penjualan Innova terbilang top chair. Toyota Kijang Innova menduduki peringkat 3 besar dengan mampu terjual hingga 5.091 unit, artinya Toyota Innova masih diterima dengan baik di Indonesia. Namun jika benar Toyota akan mengubah besar-besaran Innova, sudah pasti hal ini akan menarik ditunggu kehadirannya. Saat ini Toyota Kijang Innova ditawarkan dalam 12 varian, dengan harga paling termurah Rp 321.100.000. Berikut daftar harga Toyota Kijang Innova yang dilansir situs resmi Toyota Indonesia. 2.0 GMT BSN Rp321.100.000. 2.0 GMT BSN Luxuri Rp326.900.000. 2.0 AT BSN Rp339.500.000. 2.0 GATBSN Luxury 345.300.000 2.0 VMTBSN 366.700.000 2.0 VMTBSN Luxury 372.500.000 2.0 VATBSN 384.700.000 2.0 VAT BSN Luxury, Rp 390.500.000 2.4 GMT DSL, Rp 349.800.000 2.4 GAT DSL Luxury, Rp 369.300.000 2.4 VMT DSL, Rp 399.000.000 2.4 VAT DSL 417.200 rupiah. Demikian sekilas info dari kami. Apakah kabar Toyota bakal rombak Innova jadi mirip SUV akan terrealisasi? kita tunggu informasi di video berikutnya salam kardua channel jangan lupa subscribe YouTube kardua channel dan Nyalakan lonceng notifikasinya.